Selamat sore selamat siang, ini kita akan berwisat ini batu akik apa kecubung ungu ini ada beberapa apa ini ungunya ada yang tua ada yang muda ada yang ini ini untuk ukurannya kita berbandingkan 500 rupiah ya anda bisa lihat Ini batu asli semua ini. Kita akan tas untuk center ya. Dari dekat, dekat, wow, ada Ya, ini dari dekatnya, sangat menggiurkan. Ini estimasinya dua belas miliar. Ini harganya murah sekali, empat puluh ya Terima kasih, sebenarnya nasionalnya murah-murah